Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, perkenalkan nama saya Indira Dian Regendara, ya, siswi kelas 8 dari MTS Negeri Lima Serang Perkenalkan, nama saya Putri Ameliani, kelas 9 dari MTS Negeri Lima Serang Kalau enggak enggak bisa sekolah di Madrasah Sanawiya Negeri Lima Serang Karena sekolah kami adalah sekolah adiwiyata dan terdapat program pembinaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah kami juga aktif dan merupakan anggota Gaspol atau Gerakan Anak Sekolah Peduli Lingkungan yang dibina oleh kakak-kakak dari Vital Ocean dan bekerjasama dengan PT Sandra Asri Petrochemical. Setelah kami ikut dan aktif kegiatan Gaspol di sekolah, kami sadar bahwa sadar dan peduli lingkungan itu sangat penting bagi lingkungan kita sebagai generasi penerus bangsa dan sebagai generasi selanjutnya. Oleh karena itu, kami selalu sadar akan kepedulian terhadap lingkungan dan kami selalu berpikir bagaimana caranya agar bisa selalu membiasakan, reduce atau mengurangi sampah, reuse atau menggunakan kembali, dan recycle atau mendaur ulang di sekolah kami selalu ditantang oleh kakak-kakak dari Vital Ocean untuk mendaur ulang barang-barang bekas yang biasa kita pakai sehari-hari, seperti botol bekas, plastik kemasan, kaleng bekas, limbah kayu, dan lain-lain Hari ini kami diberikan tugas untuk mendaur ulang limbah kayu bekas dari PT Sandra Asri berupa palet dan triplek bekas. Senang sih bisa diberi tantangan tersebut dan mudah-mudahan kami berhasil melakukan tantangan ini. Di masa pandemik seperti ini, kami dan siswa-siswi MTs Negeri 5 Serang lainnya belajar secara daring. Sedih juga sih sudah dua tahun ini kami belajar secara online dari rumah. Tidak bisa bertemu langsung dengan bapak ibu guru, tidak bisa berkenal banyak teman. Pokoknya banyak banget deh, karena nggak bisa belajar langsung di sekolah. Oh iya, gimana kalau kita bikin kerajinan kuas dari limbah kayu aja? Terus kalau udah jadi, kita tempel di dinding, agar bisa memotivasi untuk terus semangat belajar dari rumah. Selain itu juga bisa memperindah sama belajar kita. Pertama, kami cari inspirasi dan gambar di internet. Setelah itu, print dan diciplak di media kayu atau terreflect dengan kertas karbon. Sebelumnya, media gambar kita kasih cat warna warni terlebih dahulu Setelah kering, kemudian kita jiplak gambar yang sudah di dalam Setelah tripek kering dan sudah dijiplak, tahap selanjutnya adalah proses penulisan quotes dengan spidol permanen Setelah semuanya sudah selesai dan gambar kering, tinggal kita tempelkan di dinding kamar belajar Kami berdua berkomitmen untuk selalu berbudaya lingkungan dimanapun dan kapanpun Karena, Karena alam, alam tidak butuh kata-kata mutiara, mutiara, tapi, tapi alam, alam hanya butuh aksi Ayo sama-sama jaga lingkungan kita kita ya agar alam nanti berbalik menjaga kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.